alhamdulillah ala ni'amihi kafirotan dohirotan wa batinatan wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammadin, wa alihi wa wa sahbihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmittin. wa rahmatullah, wa rahmatullah, wa rahmatullah, wa rahmatullah, amalin Wataku Allah masta wasmau waatiu la allaqum turhamun. Kalau Allah Taala awdulillahi mina syaitanir rojim. Inna ma yuk minubi ayati nalla dina idadukhiru biha karusuc tawa sabbahu bihamdi rabbihim wahum hum la yastakhirun tatajafa junubuhum manil madaji ya'iduna rabbahum khawfan wa tama'atan wa wa mimma razaqnahum yunfikun apa layas Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Taala saat ini kita masih mendapatkan nikmat karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dilapangkan dilonggarkan dan dimudahkan untuk beramal soleh, untuk melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melakukan kebaikan serta amal-amal di -amal diantaranya adalah tolabul ilmi, mempelajari ilmu yang wajib kita pelajari sebagai orang-orang yang beriman, yaitu ilmu syariat, ilmu din al-islam, dengan sumber pokok ajarannya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Mansalaka Torikon Yalkamisu Dihi Ilman Sahalallahu Lahu ilal Ilaljanah Siapa yang menempuh perjalanan untuk tholabul ilmi, maka Allah memberikan kemudahan. Sahalallahu lahu. Allah memudahkan untuknya. Thoriqon ilal janah, jalan untuk bisa masuk surga. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahullah Masuk surga itu adalah keinginan, dambaan setiap jiwa. Selamat dari neraka, selamat dari adab, mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Itu khulil jana, dengan masuk surga. Sehingga, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, zuhziha anin nari. Wahuduk hilal jannah pakot paza. Jadi barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari adab neraka, wa hilal jannah lalu dimasukkan ke dalam jannah, masuk ke dalam surga pakot Faza maka sungguh ia telah beruntung, ia telah bahagia, ia telah sukses. Nah, perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita itu masuk ke dalam surga itu yang paling pokok, yang paling penting adalah karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, kita diperintah oleh Allah Ta'ala. Kita diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang diperintahkan, yang diajarkan, yang disyariatkan, amal yang soleh, amal yang baik, tapi tidak disyariatkan. Jadinya tidak baik. Kelihatannya baik, kelihatannya benar menurut persangkaan, menurut pemikiran, menurut nalarnya, tetapi pandangan baik dan buruk itu ukurannya adalah sare saret Baik menurut saret, buruk menurut saret. Kalau kita melakukan amal-amal soleh, kita melakukan amal-amal kebaikan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Yunus Muhammadin sallallahu Alaihi Wasallam dan itu kita kerjakan dengan mengharapkan keridhaan Allah Taala, maka amalan itu adalah amalan makbulat, amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Tetapi kalau amalan itu, amal ibadah itu tidak sesuai dengan yang diajarkan, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah saw, meskipun amalan itu baik, meskipun anggapannya itu benar, amalan itu hoihru makbulah. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini di sini pentingnya kita mempelajari jinul Islam itu melalui sumber ajarannya, yaitu Al-Quran. Kemudian, kalau kita sudah mengerti, kalau kita ini dinasihati, kita diberi peringatan-peringatan dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kewajiban kita adalah sam'an wa ta'atan. Tidak ada pilihan yang lain. Mendengar dan mengikuti. Itu adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Ketika diberi nasihat berupa perintah, dikerjakan, didengar dan dikerjakan ketika nasihat itu berupa larangan didengar, ditaati larangan-larangan yang datang dari Allah yang datang dari Rasulullah SAW didengar dan ditaati dan diting, ditinggalkan itulah orang yang beriman sehingga dengan mendengarkan nasihat dengan datangnya nasihat-nasihat serta peringatan-peringatan itu menjadikan dirinya itu berubah dari yang asalnya tidak mengerti, tidak mengetahui karena diberi pengertian oleh Allah dan rasul-nya di dalam Al-Quran dan Sunnah hidayah dimasukkan oleh Allah maka dia akan berusaha untuk merubah berubah mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah orang yang beriman tetapi kalau nasihat-nasihat yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Alaihi SAW minal awamir wa berupa perintah-perintah dan larangan tidak membuat dirinya itu berubah untuk ta'at kepada Allah dan rasul-nya maka Hatinya, hati orang tersebut itu dalam keadaan tertutup oleh hidayah, hatinya dalam keadaan keras sehingga hidayah itu tidak masuk ke dalam hatinya. Meskipun mendengar, meskipun mendengar dengan telinganya, meskipun mengerti yang benar adalah seperti itu karena hatinya tidak dikuasai oleh hidayah hatinya tidak dimasuki oleh ilmu dan nur dari Allah subhanahu wa ta'ala meskipun tahu, meskipun mengerti hanya sekedar saja anggapannya, si benar saja nih yang menggunakan ini orang lainnya itu pertanda kalau hidayah itu belum masuk menyusup ke dalam hatinya maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana orang-orang yang beriman sesungguhnya itu di dalam surat as-sajadah ayat yang ke-15 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innama yukminu Sesungguhnya, orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami Orang yang beriman kepada Al-Qur'an itu siapa? Orang yang mengaku beriman itu siapa? Nah, ini bisa kita jadikan sebagai muhasabah untuk kita, apakah kita itu sudah menjadi orang yang benar dalam hal keiman kita sesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Allah ta'ala kita koreksi diri kita masing-masing in biayatina sesungguhnya hanyalah orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami itu siapa mereka itu? ala dina yaitu orang-orang yang apabila mereka itu diberi nasihat ketika mereka itu diberi peringatan-peringatan oleh Allah di dalam Al Qur'an, jadi ketika mereka itu dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan datangnya nasihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu dalam keadaan tunduk, mereka itu dalam keadaan tertunduk dan dalam keadaan su, sujud itulah orang yang beriman, pertama dirinya nasihat datang, diterima nasihat datang, diterima datang dari Al-Qur'an datang dari hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. dibacakan kepada mereka ini ayat-ayat Al-Qur'an Dibacakan kepadanya nasihat-nasehat dari apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka ini saja li obih mereka sujud kepada pemeliharanya kasihainah muti'ina mereka dalam keadaan sujud dalam keadaan tunduk dalam keadaan siap untuk to'at itulah orang yang beriman jadi kalau nasihat itu jelas perintah dan larangan taat, itulah orang yang beriman kharusujatan mendahulukan ketaatan tunduk, patuh, kusuk, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah di dalam Al-Qur'an ada larangan-larangan lah zina jangan mendekati zina sam'an wato'ata jangan berpacaran sam'an wato'ata tapi banyak di kalangan kita senang kalau anaknya punya pacar, berarti wis payu padahal dilarang oleh Allah pacaranku Wala Taqrobu Zina, jangan mendekati zina dekat-dekat kepada perkara zina itu salah satunya adalah pacaran. Menteri. dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lataqrobu Malal yatim jangan makan harta anak yatim yang bukan menjadi miliknya, yang bukan menjadi haknya itu larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala innamal khomru wal maisiru wal ansufu wal azlam dan seterusnya haram Khomr itu haram, judi itu haram, berhenti jadi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an ditaati, ditinggalkan Ya riba jadi diperintah oleh Allah bertakwa kepada Allah wahai orang-orang yang beriman riba berhentilah dari melakukan muamalah riba jangan makan riba, berhenti dari praktek riba, riba ini anak-anak pinjam uang seratus ribu kembali 100 sekian ribu satu juta kembalinya lebih sekian persennya istilahnya bunganya sekian persen itu riba warga rumah babi minar riba berhentilah tinggalkanlah dari praktek riba Orang-orang yang beriman itu tidak rugi. Kalau diingatkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, perlu sujailan. kepada Allah dalam keadaan tertunduk dalam keadaan khusus, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman. Bulan ini, Pulau Panjenengan, tiang-tiang imaniku nek sakit demen utang apalagi utang sing enten anak ah, aneh pun demen-demen utang beranak karena itu hukumnya haram jelas di dalam Al-Qur'an hukumnya haram tetapi banyak juga di kalangan kita orang-orang yang beriman melanggarnya karena nuruti pikirannya nuruti kesenangannya nuruti hawa nafsunya, dilanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan siapa orang yang beriman itu allazina idha mendahulukan Allah dan Rasulnya wa idha tuliyat alaihim ayatuna imanan ketika dibacakan ayat-ayat kami bertambah imannya itulah orang-orang yang beriman disebut dalam ayat ini khurru sujadan itu artinya fasiin, muti'in sami'na wa tohna. mendengar dan menta'ati ini yang perkara-perkara yang sekiranya kita itu tidak cocok menurut Al-Qur'an sekiranya tidak cocok menurut hadis Nabi Alaihi SAW kita rubah apa yang ada pada kita ini. Kita cocok cocokkan kita sesuaikan perilaku hidup kita itu mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi Kita boleh hibah, berhenti dari hibah Iba niku Rasan, rasan Niku gibah membicarakan keburukan orang lain yang tidak ada di depan matanya. Itu namanya Gi gibah. Lah sing bener, walaupun bener ya itu justru namanya gibah. mereka gak bener, nah itu namanya menuduh. Wo sing dilarang apalagi kah? Gak bener, betul bener tanpa dilarang. Nah, sering ini terjadi di tengah-tengah kita ini membicarakan air, membicarakan cacat membicarakan keburukan-keburukan apalagi didasari dengan tidak senang, tidak suka dirasani orangnya gak enek nonton bareng wonge melaku cedak, nonton ini langsung sirap enek wonge, enek orangnya, nonton lah ngono sih Ibu nggih, leres to? Le nek wong e kagelem, diitu namanya ghibta, nah, arom hukumnya, tul khairan auliya smet. Nek mboten saged nggih, mireng mingkem mawon bicara yang baik bener kalau tidak bisa di diam. Kalaupun yang diomongkan tuh bener, tidak boleh menurut sare apalagi yang diomongkan tidak benar itu namanya menu, menuduh orang lain, menuduh orang-orang lain itu diharamkan di dalam Al-Quran bahkan hukumnya haram itu seperti makan bangkai sendi, sendiri, seperti makan bangkai manu, manusia Kemudian yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, siapa orang yang beriman yang benar itu? Wasaffahu bihamdi rabbihim wa Mereka ini bertasbih kepada Allah bihamdi rabbihim dengan memuji Allah, mengagungkan Allah pada waktu ibadah mahdoh ibadah mahdohnya atau ruh pada waktu ibadah mahdohnya itu firuku ahiim taala bertasybih kepada Allah pada waktu rukuk dan sujudnya maka di waktu kita rukuk dan sujud kita diperintah oleh Nabi saw untuk menyempurnakan rukuk dan menyempurnakan sujud. Bagaimana menyempurnakan rukuk dan sujud itu? Tidak tergesa-gesa untuk bangkit dari rukuk, tidak tergesa-gesa untuk bangkit dari suh. sujud. Itu namanya menyempurnakan rukuk dan sujud. Allahu Akbar. Rukuk sampai tulang-tulangnya lurus. Kemudian baca bacaan tasbih dan tahmid di dalamnya tiga kali, boleh lima kali. Baru kemudian sami Allahu liman, amitah tidak bersegera untuk menuju sujud su, baca dulu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Baru kemudian takbir untuk sujud. Nah, ketika sujud tidak tergerak tergesa-gesa untuk bangkit dari sujud baca dulu bacaannya, sehingga tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu jangan sampai sholat kita itu seperti burung yang sedang atau ayam yang sedang mematuk makanan, sedang makan, cetuk, cetuk, cetuk mendengar. Artinya Allah Wabar, sambil Allah Allah Wabar, Allah wafat jadi sholatnya itu je, cepat itu pernah terjadi ketika Rasulullah s.a.w. melihat ada orang yang rukuk dan sujudnya itu cepat jadi tidak tomak nina baru baca satu kali belum selesai sudah sami Allah liman amida terus bacaannya terlalu cepat cepat gitu bacaannya nah itu dilihat oleh Rasulullah s.a.w. lalu orang itu datang kepada Nabi, mengucapkan salam Rasulullah SAW memerintahkan, ulangi sholatmu ulangi soh, sholatmu, disuruh untuk mengulangi soh, sholat sampai berkali-kali baru orang itu tanya kepada Rasulullah kerahkan orang mudeng. Ini ya, keingin apa ya Rasulullah kemudian Rasulullah SAW menerangkan karena dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan suh. sujud maka nah, termasuk diantara al-udhu sholat keutamaan paling bagusnya sholat itu adalah yatimur rukuk wa sujud menyempurnakan rukuk dan sujud perkara bacaannya mengusahkan sol. yang penting bacaannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW Waktu ruku' boleh, subhan apa subhan rabbial al cukup begitu boleh. Tiga kali, empat kali, lima kali boleh. Subhana rabbial al-dini, wabi hamdi, tiga kali, lima kali boleh, sebanyak-banyaknya boleh. Atau tidak pakai bacaan itu, bacaan yang lain. Subhan robbana wabi hamdika. Allahumma hufirli dibaca 3 kali 5 kali, 10 kali itu, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jadi sholat ini buat cepet cepat ngake-ake buyar, terus mari buat kita wa sabahum loha fi sujudihin bihamdihi wa bihamdihi wahum layas takbirun anis sujud wa tasbihlah wa jadi orang yang benar imannya itu mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala ketika sholat mereka berusaha untuk menyempurnakan sholatnya menunaikan sholatnya itu dengan benar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi salam salu kamar ro'ai tumuni salatlah sholatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku itu, sholat jadi kita diajari sholat supaya meniru sholatnya Nabi bahasa kata waktu yang sholat ini sholatnya bisa meniru sunai Nabi jangka sholat, jangka salat Imami ngucap sawu sufu vakum rapat dari sani taniki menggang menggang lalu menggang menggang itu berjarak neneng buron buron rapat neneng sawu sufu dikayakan rapat sikil nempel sikil pundak nempel pundak itu sunnah sebelum kita salat berjamaah dikayakan rapat kah gak oleh rapat dari Soboh Nabi, nuruti manusia apa menuruti Allah dan Rasulnya kita tidak boleh menuruti selain Allah dan Rasulnya dalam urusan ibadah harus mengikuti Allah dan Rasulnya tidak boleh mengikuti selain daripada Allah dan Rasul tidak diterima ibadahnya oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala karena ibadah itu sudah ada ketetapannya yang datang dari Allah dan rasulnya nya nah ketika tidak di, tidak mau diatur tidak mau di untuk mengikuti Allah dan rasulnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok tidak mau dalam urusan ibadah mahdoh seperti sholat, mengikuti sholatnya Nabi, tidak mau menata dan mengatur sholat, mengikuti yang diajarkan oleh Nabi, tidak mau pakai cara yang diajarkan oleh Nabi, itu namanya sombong. Itu namanya. Sombong, wahum layas takbirun. Sedangkan orang-orang yang beriman itu wahum layas takbirun. Mereka itu tidak termasuk orang-orang yang menyombongkan diri untuk taat untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Layas takbirun anil sujud, layas takbirun anil ibadah jadi tidak menyombongkan diri untuk bersujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalam urusan ibadah, itu sifatnya tauqidi, kita berdiam diri, berdalil berdasarkan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dalam urusan ibadah tidak mengikuti pemikiran tidak mengikuti perasaan tidak mengikuti nah, apa bin awak, nafsu kita, tidak tapi kita beribadah kama ronallahu wa rasuluhu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan rasul bapak ibu kaum muslimin rahimahullah itu diantara cirinya orang yang beriman yang benar iman orang yang beriman mukmin yang benar itu yang pertama ketika dinasihati mendengar dan mentaati yang kedua berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah bertasbih, bertahmid kepada Allah ibadah secara mahdoh, sholat, menghadap kepada Allah dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan yang ketiga, wa'humla mereka itu tidak menyombongkan diri Rasulullah SAW pernah menyampaikan kulu umatiyat kulu naljanak. semua diantara umatku masuk surga kaum muslimin semuanya masuk surga itu kabar gembira dari Nabi ilaman apa kecuali yang tidak mau semua orang Islam itu masuk surga kecuali yang tidak, tidak mau. Maka para sahabat bertanya, wa waman ya, ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau masuk surga itu?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man atau Allah wa Rasulahu ta takholah takholah mughul jannah." siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Allah memasukkan memasukkan dia itu ke dalam surga orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh orang itu tidak mau masuk surga terus <tip> tiang itu buatan lebus warung kun diungi keranten tiang bayi buatan manut buatan purun toh toh atenggane Allah lan Rasuli karena ini benar datang dari Allah maiyuti ilahah warasulahu yudukilul jana orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya yudukilul jana Allah memasukkan dia ke dalam sur surga tapi orang yang bermaksiat وَمَا يَأْسِلَّهَا وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارُونَ Qali dan fiha orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya maka nanti di akhirat يُدْخِلْهُ نَارُونَ Allah akan memasukkan dia itu ke dalam neraka Qali dan fiha dalam keadaan kekal selama-lamanya oleh karena itu bapak ibu kaum muslimin rahimahullah kita harus berupaya untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan amal-amal yang sifatnya itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya sampaikan supaya kita itu mendapatkan rahmat dari Allah taala. Wa'malu Rasulullah sallallahu alaihi memerintahkan kepada kita, wa'malu beramallah dengan amal soleh. Jadi lakukan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dicontohkan, yang disyariatkan. Lakukanlah kata Rasulullah SAW. Kullun min ahlil jannah, yaro mak'adahu, mak fina setiap ahli surga nanti dia akan melihat tempat duduknya yang ada di neraka dan ini hadis ya, riwayat, ini itu terangkan saban-saben tiang itu, tiap-tiap orang itu diberi jatah oleh Allah Ta'ala itu dua tempat duduk makadana dua tempat duduk ma'a kahu fil jannah wa ma'a kahu Tempat duduknya yang ada di surga dan tempat duduknya yang ada di neraka. Enten panggonan swarga, enten panggonan neraka. Masing-masing pian niku pun asal jatah kalih niku wae. Ngoten. gak neraka ya Maka ahli surga, ahli surga itu iya ma'a kahu nah, dia melihat tempat duduknya yang ada di neraka padahal dia itu ahli surga ketok, ketika nonton lalu apa yang dia katakan dia mengatakan begini laula anhadaniya Allah umpomo aku ora oleh hidayah tokoh Allah Ta'ala seandainya saya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala uh, nyemplung neraka ini aku ngomongannya ahli Alhamdulillahilladhi hadana lihadah, wa makunna linah laula an sering bilang gini nih, ini tuh yang biasanya di dalam al Pak kiai Pak Ustaz Alhamdulillahilladhi hadana lihadah, wa makunna linah tadiyah laula an hadanallah lakot jahat rusulu rabbina bilhak wa nudu'an til kumul janah uris tumuha ma'lun jadi ahli surga itu ketika melihat tempat duduknya yang ada di neraka ternyata ditempati oleh orang-orang kafir dia mengatakan alhamdulillahilladhi hadana liha laula an hadani Allah demikian juga ahli neraka kullu ahli nar setiap ahli neraka ya rahmat adahu pil jannah. dia melihat tempat duduknya yang ada di surga ini jadi ahli neraka itu tempat tempat yang lunggu itu seperti ini suara suara apa? apa apa? apa apa? apa apa? apa apa? ini dia ini, ini nanti waya kuluh law an hadhani Allah law an Allah umamo allahikumul kaib petunjuk, seandainya Allah memberi petunjuk saya seandainya saya itu mengikuti, seandainya saya dulu mau ngaji, seandainya saya mau dulu waktu di dunia itu mau beribadah kepada Allah wa'tamkira wa'alaikum lebu neraka omongannya begitu persis di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala لَوْ nasmau, au na kilu ma kunna fi ashabis seandainya dulu waktu di dunia mau mendengarkan mau memikirkan, mau mengaji, mau memahami Al-Quran dan Sunnah Nakilu au nasmau. kami mendengar, mau mendengarkan nasihat-nasihat mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Wasallam salam makun Nabi ashabi syair kami tidak akan masuk neraka syair, itu adalah penyesalan bulan ini kalau jendengan saya jaringan dibundut kali gusti Allah saya jaringan kalau panjenengan ikut disedahakan kali gusti Allah saya jaringan kalau ini ketekan hati saking gusti Allah kalau monggo wak malu, ngadah akan amal, soleh untuk mendapatkan rahmat dari Allah Taala, naik ulang jenengan, niku melampaui ini akan amal-amal soleh. Sepindah yang perlu kulon jenengan akan ikhlas, rono Allah Taala melampaui amal soleh niku ikhlas karena Allah ngarep-ngarep ridhani Allah boten pamrih ngarep-ngarep tenggane menung, menung sol. Novo niku pujian napa niku balesan atau balas jasa, basa balas budi atau ucapan terima kasih. Tidak mengharapkan semuanya itu. Yang diharapkan adalah ibtigho amardo ila. Yang kedua, dihamal saleh nikwau, bener. Leres sesuai kalih tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasala. Sing mboten nenten pun dilampahi. wonten yang buatan tun enten tuntunan tun ku ini enten tuntunan mawon mau dilampai ini kukulaukan dengan ini kurang-kurang yang enten tuntunan ini mulanya yang buatan enten tuntunan ini buatan usah di dilampai tuas makanya hasil ini kutu tuas tunggal ayat surat as sajadah ayat yang ke-15 mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sebagai sebab mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma rabbana taqbal minna innaka anta samihul alim wa tupa alaina innaka anta tawaburrahim Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah wa arinal badila batila warzuknat tina'bah Robbij'alna Muhammadin warahmatullahi wabarakatuh.